<tuh> wallahi innal Ma iyatillahu fala mudillalah wa ma yudilluhu fala hadiyalah Syahadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawm Ya ayyuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqotih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah Wa khairal hudar da Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa shairal umuri muhtafatuhah wa kulla muhtafatin bidnah Wa kulla bid'adden dolalah wa kulla dolalatin Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah Puji syukur alhamdulillahi alamin Allah tolong kita Kita ditolong sehingga bisa Melanjutkan kajian kita Malam ini kita baca Soheh Fikhus Sunnah, di halaman 972, jenis kain kafan. Di kain kafan untuk laki-laki, nanti untuk perempuan juga ya, ini untuk laki-laki dulu. Karena sama untuk laki-laki dan untuk perempuan Dari Aisyah Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam dikafani dengan tiga lembar kain Dari Yaman yang berwarna putih sahuliah Dari Kursuf dan tidak memakai baju gamis serta tidak pula memakai imamah atau sorban cukup dengan tiga lembar kain kafan kalau laki ini kita perhatikan dari dalil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa jenis kain kafan adalah sebagai berikut A. berwarna putih Hal itu berdasarkan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pakailah pakaian putih Karena itu adalah pakaian yang terbaik Terbagus Dan kapanilah mayit kalian dengan kain warna itu Alhamdulillah itu sudah putih kainnya ya Itu yang pertama B Tiga kain atau tiga lembar C. Kain tersebut dari kapas Jadi tidak dari karet Tidak dari sutra Tapi dari kapas Jadi bahan bakunya adalah kapas D. Tidak dipakaikan gamis Jadi cukup tiga lembar itu tok ya nggak perlu gamis Dan tidak pula sorban namun jika dipakaikan gamis maka tidak mengapa maksudnya verduki fayahnya tetap gugur ya cuman contoh dari Nabi saat Nabi di kafani itu menggunakan tiga lembar kain kafan tanpa gamis tanpa serban Berikutnya, namun tidak memakaikannya adalah lebih baik. Ketika susah-susah, gaik no gamis, gaik susah, -susah gaik no sorban, itu justru lebih baik. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia, anaknya datang menemui Nabi. Dan berkata, Ya Rasulullah, berikanlah gamismu untuk mengkafani ayahku dan sholatilah, serta mintalah ampunan untuknya. Maka Nabi memberikan gamisnya. As-Syafi'i dalam kitab al umm jilid 1, halaman 236, berpendapat. Jika hendak memberi gamis, maka letakkanlah gamis itu di bawah kain kafan. Nanti mudah-mudahan kita praktek ya, kita bacakan dulu sekilas. Salah satu dari kain itu adalah kain berjahit atau berwarna. Diriwayatkan dari Jabir Dari Nabi Beliau bersabda Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia Dan memiliki banyak harta Maka kafanilah ia dengan kain yang berjahit Malah diperintah ya kain yang berjahit Tempoh hari kan kita diprotes, kok dijahit ini ada bentuk perintah Illa tawa fa'ahadukum fa'wajata syai'an Fa'lyukabin fi' saw jabi rotin Itu bagian E Sekarang F, hendaknya diberi wawangian Hal itu seperti yang termaktub dalam riwayat Jabir. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian memberi wewangian pada tubuh mayit, di tubuhnya ya yang diberi wewangian di kita biasa nih, mari dipocong terus lagi dikei minyak wangi. Kalau melihatnya syariatnya itu tubuhnya mayit maka berilah pewangian tubuh mayit itu tiga kali di samping kanan red, sekali iri sekali terus dua kali sampai tiga kali hal ini termaktub dalam riwayat Jabir, ia berkata Nabi SAW bersabda, jika kalian memberi wewangian kalimatnya ada jika ya, makanya tidak diberi wewangian pun, sah. Ini afdalnya atau sunnahnya. Ada beberapa golongan yang menganggap hal ini sebagai suatu yang sunnah saja, gak wajib gak ya wewangian itu sunnah saja. Sebab hanya dianggap sebagai kebiasaan orang yang masih hidup ketika mandi dan memakai pakaian baru. Tidak mandi itu pakai sabun, sabunnya juga sudah harum, sudah wangi. Jika kain kafan tidak menutupi seluruh badan, seperti yang telah disebutkan dalam hadis khobab bahwa Mus'ab bin Umar terbunuh dalam saat Perang Uhud. Lalu kami tidak mendapat kain kafan, kecuali kain kecil yang apabila kami tutupi kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jika, kaki, jika kita tarik untuk menutupi kakinya, maka kepalanya kelihatan. Melihat itu Nabi menyuruh kita untuk menutup kepala saja dan menutup kakinya dengan idhar. Apa idharnya? Idhar itu adalah rerumputan. jadi jenis rumput ya, itu boleh ya. Karena suasananya perang, perang Uhud dan Nabi serta sahabatnya itu kalah ya saat perang Uhud itu Dari orang kafir banyak sahabat yang terbunuh diantaranya Ini tadi Mus'ab bin Umar ini juga terbunuh sehingga kain kafannya nggak mencukupi saat ditutupkan ditarik bagian kepala kakinya kelihatan dan saat ditarik ke kakinya maka kepalanya kelihatan maka yang diutamakan ditarik ke atas menutup kepalanya kakinya dicarikan kalau di sini penak mungkin ada daun pisang lebar atau daun lompong <tuh> itu jika tidak cukup ya, langsung kain kafan untuk wanita. Ini yang praktek nanti kan wanita ya. Dulu yang laki kan sudah di tempatnya Pak Lurah. Eh, Diulang lagi Ini nanti laki dulu apa perempuan dulu? <tuh> Sudah siap, Ibu-Ibu? Ya kalau siap, ini nanti didulukan Ibu-Ibu, nanti kalau ada waktu untuk Bapak-Bapak. Perhatikan Ibu-Ibu, kita baca kain kafan untuk wanita. Kain kafan untuk wanita sama seperti kain kafan untuk laki-laki. Jadi tadi A, B, C, D, E, F tadi ya, sama. Hanya saja disunahkan oleh kebanyakan ulama untuk dipakaikan dengan lima kain kafan Kalau laki cukup tiga, kalau perempuan lima Jelas ya? Hal ini berdasarkan pada riwayat dalam sebuah hadis yang memiliki sanad do'if bahwa Laila binti Qais at ia berkata, saya termasuk orang yang memandikan Ummu Kulthum binti Rasulullah ketika ia meninggal dunia saat itu Hal pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada kami adalah kain penutup badan sejenis sarung, lalu pakaian rumah untuk wanita, lalu tudung kepala, lalu mantel. Manteliku mungkin jengpenak bahasa ini jubah kalau laki kalau perempuan mungkin daster ya apa apa cenderung sampai naik apa ya jubah di sini bahasanya pakaikan mantel dan kain yang lainnya Sofiyah berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam duduk di samping pintu dengan membawa kain kafan yang diberikan kepada kami satu persatu sampai jumlahnya lima." Ibnu mundur berkata, "Sebagian besar ulama yang saya tahu berkata." Yang saya tahu, mereka berpendapat bahwa kafan untuk wanita itu sebanyak lima kain ini. Penambahan jumlah ini karena perempuan waktu hidupnya lebih banyak membutuhkan penutup untuk tubuhnya daripada laki. Laki kan cukup bainasurah warubah. Jadi auratnya laki besar, Sampai lutut. Maka demikian pula waktu meninggalnya. Dan perempuan menutupkan jilbabnya dari kepala sampai gelamaan. Hampir dua kali lipat dari laki itu kebutuhan wanita. Menurut kacamata syariat Islam. Boleh memakai kain sutra bagi wanita Sebenarnya wanita meninggal dunia kaya raya Boleh ya memakai sutra Boleh memakai kain kafan bagi wanita yang meninggal dunia Jadi boleh memakai kain sutra bagi wanita yang meninggal dunia Hal ini Dibolehkan karena wanita saat hidupnya diperbolehkan juga memakai kain sutra hanya saja memakaikannya untuk kain kafan terdiri dari kain sutra itu dimakruhkan daripada makruh gak usah ya tapi sah Menurut syariat itu mengugurkan verdukifaya, cuman nempel hukum makruh, karena termasuk dalam kategori berlebih-lebihan. Yang terbaik yaitu kain mori, walaupun kaya raya punya duit, dia sudah mempersiapkan kain sutra, Bahkan sudah wasat tak usul mati kafa nono karo kain iki yo, kain Itu pun enggak perlu dilakukan ya, walaupun masyat karena nempel hukum makruh. Dan lebih bersifat menghambur-hamburkan harta. Lain halnya, jika kain tersebut dipakai pada waktu hidupnya sebagai hiasan untuk suaminya, ojo tinggi buh, ya. ojo tinggi reoni, ojo tinggi sanjan kain sutra itu khusus dipakai di rumah, jadi nggak usah dibawa keluar rumah. Gimana mengkafani wanita? Lima lembar, jadi dua lembar ini seperti untuk laki-laki, ditambah lagi tadi jubah, dalam kitab ini disebutkan mantel, kemudian ditambah tapih ditambah lagi kerudung, jadinya lima. Kalau laki, cukup tiga lembar. Simple sekali. Tapi andaikan laki itu tadi diberi jubah, itu pun juga sah. Jadi mampu menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim untuk melaksanakan fardu kifayah. Tapi, Menyelisih contoh rasul, gimana sudah siap? Majetnya mana? Kurung anak, majeti sudah. monggo, monggo dimulai tiga lembar dulu diceper sambil nunggu majite sih didusi ya. tiga lembar dulu ya stekoma Berarti mayatnya cili Enggak, Ini diambil dulu Tiga lembar Ini Ini ukurannya mayatnya ini Tiga lembar dulu dipotong Sesuai kebutuhan lah ularane mayit Nah dipotong nunggu. niku te okay. diambil di lembar dulu.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 ...pun di suak saya baru. Jangan suak kan. Betul tak digunting ke suak. Ibutnya tentu gak leka ini. Pon dijemur si tumpuk nih. Ini kok di dalam tali ini dong. Dijadikan lima nge, tali nih tali ini. Boleh ngomong-ngomong sewek. Ini baju kurung, damal jubah, Damal mantel Kali sorban Ini itu sorban Berarti kurang tapih Kali mantel Ini damal jubah ini Niki dikira-kira gede ini dikira sak gulu ini. Ada beberapa cara. Saling tidak melontoroni kirian, mungkin pengalaman yang jodohan mungkin tidak melanjutkan. Sementara tidak melihat. tapi niki baru empat nih, baru lima. Betul. Okay. Nae niki mau sampun telu, jadi ini niki lima berarti pun pas. Ampun, lima lembar ini Monggo, dan ini kita dipasang Terus Coba, kirang munggah Munggah malih didik, nah pun pas Kek kanan dulu, nah, terus ke kiri, bun, terus kudung, bun, kanan kanan betul makin kapasnya makin ingkang kedua niki cara nih ngavan dulu nah. lu sih tengah ngupainnya tengah mawan gih ngupainnya putra sih juru bin ngupainnya dokter Ditarik mandap majite, tindik kayu ini kau maneh, bun. Áo Mepet kaki, nali ini mepet kaki. Nah, lalu, <tipun> betul nope nope. Teka kok kena betul nih karena terserah jadengan. Nanti. Ngen. Rantai nabi niku kafanilah dengan baik. Nah, dilepas, nikung penapi api nggih, sampurnya menawi ditekuk, lebih baik nggih ditekuk. Nah. Baguskanlah mengkafani sebagian saudaramu yang meninggal. wawon itu kan enten di kei kapas di kei minyak wangi terus kapas ini diparingi kapur barus lebih bagus malih diparingi cendana kayu cendana dicampur kali kapur barus terus disalap kapas terus ditaruh di tujuh anggota tempat Anggota sujud jadi jidat ini terus kemudian dua tapak tangan dua lutut terus tenggeri gini gini. ini delamaan tujuh anggota sujud. Kemudian yang kedua ditaruhkan tempat-tempat yang lubang-lubang yang tembus ke perut termasuk telinga, hidung, mulut, kubul, dubur. Ye, niku diparingi kapas yang sudah ditaburi kapur barus dan cendana kalau ada enggak ada cukup kapur barus. Terus wow ini mayite ditaruh kain kafan niku ditaburi kapur barus kalian kayu cendana. Jadi mayite ditaruh niku buangnya pun nempel tenggeli. Tubuhnya mayit, perlu dibongkar, dipelastakan, kapasipun. Sanike yang senggarap kapas ditung, jalan lubang yang tembus ke perut dengan tujuh anggota sujud. butuh 14, nih, dibagi 14 ini mm -hmm. Niki jani mbak Trenten sewak anling guri oh, kesuai, wow, ni. Ni. Jati, nge Oh kesewak waw ni Jadi ngepas Niki Mawon ni Pas namun ngajin Mawon ni Pohon 14 Kalau dikasih atur barus ni cendanane nyusul Saya okay, kanan sudah dikasih, jadi nih buatan kotor, mencintai, oke, okay. kapur barus kali, tendangan jadi sampai kepala, oke, okay. pun uangnya, Nikon, nih, man, minyak, man, ini makin emulok, okay. mulut jenengan, jembatan usah, oke, jadi peragaan, nih, mohon, jadi dikasih wewangian. Mangke mayiti ditaruh itu sudah langsung nempel badannya. Jadi mari di pocong ditaliwau betul dikasih wewangian Sa durungnya di pocong dikasih wewangian Jadi saat barin ini saat barin berarti sendiri pewangan malu morini, bukan tubuh mayiti ya. Sampun ke pun kena. ini monggo di di praktek Nales, di kavani tapi dikasih kapas dulu kapas yang sudah ada kapur barus dan kain kayu cendana tempat sujudin terus tangan datangannya tangannya hilang yeah. satu saja satu-satu di selam ini jadi Mulut, mulut, mata, telinga yeah. okay. Hidung kurang hidungnya, hidung mata kurang 14 insya Allah pas ya Bon. Dua tapak tangan tapi tapak tangannya kan Pun bon. Terus mulai di di paket baju guru. apa dikasih dikasih jadi tubuhnya dikasih ongegir tadi kan tidak kena tau? tapi yang depan kan belum okay. dengan masang kerudung ini kan masang baju sendiri masang kerudung itu enggak nah. di enten bagiannya dia jenis cepat Hai okay. mayiti kurang medduk pun pun cekap iya Hai betul sah diuncur sendiri ditarik kok mauda Wawan, badan ditarik, badan diuntir. masih sarang buat nona nona sekitar tengah monggo ditali ini pas mepet kepala di pepet kepala yang di yang bawah mepet kaki niki majite kecil dan kurus sehingga enggak perlu tali sampai lima cukup tiga tapi kalau mayuti gemuk besar bisa lima bahkan sampai tujuh gimana sudah bisa toh sekalian langsung yang bertindak ini jadi tim pelaksana saat nanti ada salah satu jamaah yang meninggal maka Langsung di bagian kafan, menyiapkan kafannya tadi, membuat kerudung, baju burung kemudian tiga lapis, tali. Dan itu disiapkan juga kapas dan kapur barus yang kurang kayu cendana. Biasanya ada kan? Ya. Belinya bisa menunggu ini bakul jamu. Terus pesan, kalau enggak ada pesan dulu nanti kan mereka tahu di mana tempatnya. Kalau di Kediri, di Pasar Pahing, kaca kayu cendana, di sana ada. Kalau ada, Alhamdulillah. Tinggal melihat, kalau kondisi mayitnya itu khawatir nanti mengeluarkan darah atau mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan kencing maka tidak hanya kain tapi pempes. Ini tadi kan mayitnya nggak mengkhawatirkan apa-apa. Jadi tidak dikasih kalau ada kekhawatiran karena sakitnya liver, belum meledos livernya, meninggal, perutnya besar, itu jelas mengkhawatirkan. Iya, saat nanti sudah dimandikan segera dikasih pampes, tinggal lihat dewasa apa anak-anak, kalau anak-anak pampesnya ya pampes anak, kalau dewasa pampesnya dewasa. Nah ini yang menyediakan semuanya tim penjenengan, jadi nanti kalau malam bisa langsung dilaksanakan. Karena semuanya perangkatnya sudah ada. Disolati nanti terserah, oleh memakamkan pagi, apa langsung malam, terserah. Insya Allah demikian dulu. Apa? Iya, kalau perempuan kan dikepang, kepang, gimana? Kan orang butuh masalahnya. Iya, di kepang, jadi tiga kepang. Iya, jadi tiga kepang. Dikepang kepang itu apa? Tiga Iya. Ini tadi nggak ada yang di kelabang itu carikan rambut dulu ya, kalau praktek nanti bisa praktek kepang ya jadi apa kalau laki-laki panjang ya nggak usah nggak usah dikepang nggak ada syariatnya ya nggak ada syariatnya. karena laki itu panjang paling panjang hanya segini dikepang, <tuk> <t> <tuk> nggak bisa dikepang, tapi ini yang nyalai aturan sampai lebih panjang lagi ya itu aturan dia. Yang diperintah ngepang itu kan yang perempuan, yang laki ini nggak ada perintah untuk ngepang. Tapi nanti kalau kita temukan dalil karena rambutnya panjang harus dikepang, ya kita laksanakan. Sementara belum kita baca, laki-laki yang rambutnya panjang harus dikepang sama sama-sama dengan laki-laki cuman nanti ya praktek juga ya untuk perempuan jadi pertemuan yang akan datang ini kapan untuk laki apa memandikan perempuan perempuan kan belum mandikan jadi pertemuan datang dipersiapkan memandikan perempuan jadi, timnya nanti langsung bertindak seperti itu. Insya Allah, demikian dulu. Hadirin, jamaah, rohimani, warohimakumullah, puji syukur. Alhamdulillahi, alamin telah kita baca cara mengkafani jenazah putri seperti tadi, mudah-mudahan benar-benar menjadi tambahan ilmu yang manfaat maslahah di dunia wal-akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratu majelis subhanakallahumma dikhamdika. Shadu'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa adubu Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.